Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan temi di channel temi ubur-ubur kali ini aku mau screening HIV mandiri nah yang harus dipersiapkan adalah ini barang-barangnya ya pakai standar reagen dan ini alat-alatnya nah sebelum kita Lanjut ke SIM atau screening mandiri, kita persiapkan dulu untuk sampahnya, ya. Nah, ini plastik sampah. Plastik sampah nanti, eh, jika sudah selesai, bisa langsung dimasukin ke plastik ini dan langsung dibuang. Nah, selanjutnya tangan kita harus bersih. Setelah itu langsung aja ya ini tanpa lama-lama buka dulu kemasannya ini tanggalnya harus dilihat dulu tanggal expirednya masih lama ya 2024 bulan 9 tanggal 18 oke selanjutnya kita buka dulu buka nih di sini di dalam ininya ada tipe dan ini alatnya rapidnya dan ini buffer ya, ada buffer sama alcohol swab dan juga ini ada lancet safety, safety lancet ya, lancet. Oke. Okay. Nah, setelah itu cara membuka lancetnya, pertama-tama kita harus bersihkan dulu jari kita. Nah, antara tiga jari ini aku maunya yang jari tengah aja ya, jari tengah kita buka dulu lancet apa alcohol swabnya usap-usap, tak taruh samping sini. Nah, kita buka ininya. Septilansetnya kita putar, putar ke kiri atau ke kanan. Langsung kita tarik. Nah, gitu ya. Nah, kita tempelkan di sini. Langsung tekan. Nah, kayak gitu. Lalu keluar darah. Darahnya jangan terlalu banyak. Bisa setetes aja ya. Nah ini. Lalu. Ambil. Nah ini udah cukup sih sebenarnya. Oke. Kita balurin lagi. Supaya berhenti pendarahannya. Lalu. Kita putar buffernya. Cairan buffer ke dalam rapidnya. Tekan dan tarik. Tetes 2 kali atau 3 kali. 2 kali sampai 3 kali. Nah, kita tunggu. Nah, sampah ini bisa kita taruh di sini. Ya, tunggu 10 sampai 15 menit hasilnya. Nah. Masukin sini dan plastik ini harus sini aja kita tunggu sampai ada kelihatan garisnya 15 menit maksimal 15 menit di atas 15 menit itu bukan hasilnya ya ini terlihat kita lihat hasilnya garisnya satu ya jadi ketika garisnya dilihat nah ini ketika garisnya satu berarti menunjukkan yaitu negatif ya posisi garisnya berada di C dan jika garisnya dua di C dan di T itu artinya positif Nah, jika tidak ada garis sama sekali, invalid artinya uh, bisa jadi alatnya atau darahnya kurang atau alatnya error. Dan jika invalid berarti garisnya di T. Nah, yang ini berarti positif ya. Reaktif. Nih, garisnya ada dua, di T sama di C. Coba kita lihat ya. Nah, garisnya berada di C. Berarti ini masih non-reaktif. Oke, okay, segitu saja ya tutorial cara penggunaan dan uh, untuk cara melihat status uh, screening HIV mandiri. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Dadah.